Nah sekalian kali ini panen bunga kecobrang atau hoje yang warnanya pink Kemarin yang merah Nah kemarin kita sambal terasi Sekarang kita buat sambal matah Jadi nanti mentah semua termasuk di bahan-bahannya ada cabai, jeruk, ini, daun jeruk urut Terus ada bibing bulu Sebenarnya ini salah satu nggak apa-apa ya Mau jeruk nipis atau bibing bulu Kemudian bawang merah, serai Nah kalau sudah pakai ciumran sebenarnya nggak pakai serai nggak apa-apa karena ini aromanya nanti menggantikan serai. Tapi biar nggak pakai serai juga. Dan kita rajang bunganya dulu deh. Jadi paling enak tuh yang masih kunjuk seperti ini. Kemudian aku pas nih sama sekalian. Yang bagian kerasnya dihilangin. udah alat kupas sampai yang bagian empuk lembut. lembut atau lembutnya kita belah dua dalamnya seperti ini, ini aromanya biru <tuh> jangan kasar, tipis, tipis ya. bawang merah ini selera sih mau tebal-tebal atau tipis kalau bawang merah ada yang suka tebal ada yang suka tipis terus muncil ya serenya serenya juga diambil bagian yang empuknya kalau ini keras kupas <sukur> kupas lagi Yeah nambah selera biar warnanya bagus. Pakai cabe merah sedikit ya. Buat warna-warna. Ketok-tok -warna. main kembangnya ya Terus jeruk nipisnya dikit aja deh, eh kok jeruk nipis. dikit aja karena nanti asem banget. Deh lo udah pakai jeruk nipis. Sobat sekalian, belimbing bulu ini keluarga oxalis. Nah, kalau di rumah sobat sekalian ada tanaman oxalis, belimbing bulu ini termasuk keluarganya. Makanya rasa oxalis dan oxalis sama belimbing itu hampir sama ya. miris lomboknya Soalnya grogi di video. Terus jeruk nipis ini kalau jeruk nipis yang masih mentah itu kadang diperas airnya tuh keluarnya dikit. Nah, ada tips supaya airnya nanti keluar banyak tuh di tekan gini terus digundung-gundungkan gia nah, akan embur nah dengan ember ini kita pers airnya itu makin gampang kita lihat kan kemujur daun apa airnya Oh enggak tuh sedikit gula sama micin. Uh, dia habis banyak makannya nanti. Hmm. Ini udah varikasi micin sama garam terus kasih minyak panas. Nah, lebih enak sebenarnya kalau minyaknya itu selantah ya. itu Lebih enak. nggak minyaknya, Kak ya. Mari kita coba Masuk Kita makan bareng Wow Kurang nggak minyaknya, Kak? Waduh Kita coba ya masem Ada gurih-gurihnya Ada rempah-rempahnya Ada ngelenggung ngelengunya Wow Oke okay, sobat sekalian Fahri makan Sambal matah kecombrang tadi Terus Fahri ada sayur Daun gedi Atau nama ilmiahnya tabel Moscus, Ini masih keluarga kebang sepatu daunnya seperti ini seperti daun cimeng ya Abelmoschus manihot daun jadi kalau orang Manado biasanya buat bubur Manado atau buat gulai nah tadi Fahri ini oke oh, pakai terasi ternyata enak juga rasanya hampir kayak daun ubi jalar Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Pak nggak pakai lauk dulu nampil mata sama nasi rasanya gimana ya Bismillahirrahmanirrahim. terus daun gedi agak berlendir tapi masih terkondisi lah justru dengan banyak lendir ini mengindikasikan bahwa daun gedi ini seratnya sangat banyak jadi sobat sekalian yang sering sembelit tuh nyayu ini telah dengan bunga temulawak katanya bisa dikonsumsi hari akan coba untuk melarut ya coba ini rasain nggak pakai apa apa dulu rasanya cenderung tawar, nggak ada paisnya, nggak ada bedirnya tapi ada kas, kasar, kasar rempah-rempah gitu. Jadi dah nggak sedikit kasar, ternyata ada kayak bulu-bulunya gitu di permukaannya. Itu kan kalau yang lebih mudah lebih enak ya. Ini udah, telas sih metiknya. kesukaan adminnya Fahri Oti oh no sambelnya kurang kayak <laughs> sentih hmm. jadi ibaratnya makan nasi sesama sambel matah aja tanpa lauk tuh sebenarnya udah enak banget Alasnya pakai daun pisang gata tapi yang kuning, aurea. Pisang gata yang kuning ini lebih jarang dibanding yang putih.